Permisi Sam, saya boleh nanya? Ya, mau nanya apa? Oh ya kan gini, kan di Sigalawa Desa Suta itu kan ada kewajiban-kewajiban dari para biku atau samanera kepada para umat bisa dijelasin nggak apa aja? oh soal itu ada enam kewajiban nah yang pertama mencegah umat untuk berbuat buruk jadi apapun perbuatan buruk yang bisa dilakukan oleh umat kita cegah jangan sampai terjadi nah yang kedua mendukung perbuatan baik yang mungkin dilakukan oleh umat dan yang ketiga membimbing dengan penuh cinta kasih yang keempat, yang mengajarkan dhamma yang belum diketahui oleh umat. Yang kelima, kalau misalkan dhamma tersebut sudah diketahui tetapi belum jelas, maka kita perlu mengulang. Jadi terus mengulang hingga dipahami oleh umat. Nah, yang keenam menunjukkan jalan ke kebahagiaan. Ya, jalan ke surga lah untuk mudahnya. Nah, gitu. Oh, begitu. Ya, makasih banyak ya Sam. Misi. Oh ya, yeah, silakan.